Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Bifat TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 yang mana tentunya Biranzi alhamdulillah mendapatkan kado ulang tahun dari Leslie Gilar, pasabat ya, wah tentunya kadonya sepatu. Ini tentunya sepatu kesukaan dari Abiransi, pasabat ya, wah langsung dapat doa nih dari Abiransi. Tentunya doa terbaik untuk pernikahan Leslie mudah-mudahan selalu diberikan. Tentunya kerukunan dan rumah tangga sakinah mawadah warohmah Itulah ucapan doa yang terbaik dari Abi Ramzi, persahabat, ya kita aminkan Mudah-mudahan tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan Kelancaran, kebahagiaan, dan kerukunan dalam berumah tangga, amin Tentunya sepatu yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Malam hari ini akan dipakai langsung oleh Abi Ramzi di acara konser Lida, persahabat, ya ini cute banget luar biasa mudah-mudahan tentunya selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Postingan tersebut lagi repost kembali oleh akun Instagram segala putih Anus kerdilar. Di sini ada sebuah kalimat caption dituliskan, "Amin amin makasih Abi buat doanya." Tentunya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar. Banyak sekali di Banjir respon juga dari para fans, salah satunya dari akun Mirawati Hapis mengatakan dalam kolom komentar Kado ultahnya Abi ya, wow katanya persahabat ya, aduh memang banget nih Tentunya Abi Ramzi mendapatkan kado ulang tahun spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Yaitu sepatu persahabat ya, tentunya sepatunya adalah kesukaan dari Abi Ramzi berikutnya persahabat kita lihat di sini ada sebuah onggan spesial juga yang mana tentunya ada sebuah percakapan pesan Rizky Bilar yang di screenshot persahabat ya tentunya percakapan pesannya bersama Amabel nih ini cute banget persahabat ya bahwa tentunya Amabel ngajak ketemuan langsung di mall persahabat ya bersama Lesti dan Rizky Bilar tentunya makin penasaran tunggu saja vlognya persahabat ya pasnya bakal seru bakal banyak sekali vitamin yang kita dapatkan Persahabat ya Postingan tersebut juga tentunya telah diri post oleh Senel Putih Milar sini sebuah kali mereka dituliskan Bertiga nih Abel ketemuan sama ayah bunda di tengguh vlognya Tuh persahabat ya ini eh, Diri unggah di akun instagramnya Amabelianata ya, saja Mudah-mudahan Tentunya kita mendapatkan kejutan dari Lesti Bilar dan tentunya anak kesayangannya bersahabat ya Yani Amabel Lenata. Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya ada uh, vlog juga nih yang mana tentunya akan segera hadir vlog dari Juragan 99 bersama Leslar bersahabat ya, ini luar biasa tentunya membahas kecocokan dari pasangan kapal Lesti dan Rizky Bilar. Ini kejutan juga nih buat kita semua. Tentunya pantengin terus channel YouTube-nya Juragan99 akan dihadirkan kejutan spesial nih persahabat Ya collab bareng Lesti dan Rizky Pilar Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan oleh Leslar Lovatix Mengatakan stay tune di channel YouTube-nya Juragan99 versus Sandy Bakal tayang konten bareng Leslar nih Tuh jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan persahabat yang mudah-mudahan vitamin bahagia kita dapatkan di vlog tersebut Berikutnya kita juga melihat ada kabar terbaru persahabat ya Kita lihat aja nih keunggahan selanjutnya Wow ternyata malam hari ini ada tamu spesial datang ke rumah Rizky Nilar, Yaitu Bang Haris dan Bang Feral Bramasta Persahabat ya teman-teman akrab dari Abang Nilar akhirnya berkunjung ke rumah idola kita ini persahabat ya Wow bakal ada kejutan nih Tentunya vitamin bahagia juga akan diberikan malam hari ini oleh mereka ya persahabat ya Tentunya kita juga mendapatkan kabar bahwa Feral dan Haris akan menjadi mermaid-nya nih Di acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Pasti bakal seru banget persahabat ya Tentunya kita makin gak sabar menyaksikan acara sakral yakni tentunya pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru nih ya Yang mana tentunya di sini ada bakalan vote ngos-ngosan bareng Rizky Bilar bersama Haris dan Vero, sahabat, ya, ini kejutan juga buat kita semua Farah fans. Bakal ada konten terbaru di channel YouTube-nya Abang Bia. Tentunya kita dukung, kita support dan kita doakan. mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Amin, ya alamin. Dan malam hari ini kita masih menunggu kejutan selanjutnya. persahabat. sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin dari Leslie Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.